Permukaan danau melonjak dan bergemuruh di dalam aula besar yang tenang. Gelombang demi gelombang fluktuasi energi yang sangat menakutkan menyebar terus-menerus dari dasar danau. Menyebabkan distorsi fuzi dalam ruang aula besar. Di dasar danau, seseorang duduk dengan tenang di tengah barisan besar. Deforing powernya telah mengambil bentuk lubang hitam di belakangnya dan perlahan-lahan berputar. Itu mirip dengan jurang maut saat melahap energi masuk yang tampaknya tak berujung seperti ikan paus. Ying Xuanzi berdiri di tepi danau dengan tangan di belakang. Dia sesekali melemparkan pandangannya pada lindung yang berada di tengah jajaran besar dan akan sedikit mengangguk dari waktu ke waktu, seperti yang diharapkan dari simbol leluhur yang memuaskan. Tingkat penyerapan ini jauh melebihi orang biasa. Suara tua tiba-tiba terdengar dari belakang Ying Xuanzi. Alih-alih berbalik, dia hanya tersenyum. Simbol leluhur yang memuaskan tidak diragukan lagi adalah harta surgawi. Namun, jika itu diberikan kepada orang lain, masih akan sangat sulit untuk mencapai tahap ini mengingat status anggota kekaisaran peringkat rendah. Petik 2. <haha> Apa yang dimaksud Master Sekte adalah bahwa meskipun Lindung memiliki harta yang saleh, dia masih tahu pentingnya kebijaksanaan untuk seseorang di usianya. Itu cukup mengesankan. Petik 2. Seorang pria tua mengenakan jubah biru tanpa sadar muncul di belakang Ying Xuanzi. Matanya juga bertumpu pada Lindong, yang berada di dasar danau, saat ia berbicara. Namun, nasib baik bocah itu pasti akan memicu kecemburuan. Dia benar-benar menemukan simbol leluhur yang memuaskan. Yang paling misterius dari simbol leluhur, di kekaisaran peringkat rendah. Hing Suanzi dengan ringan menganggukkan kepalanya, menyetujui sebelum berkata, "Dikatakan bahwa ada delapan simbol leluhur di dunia, dan semuanya sangat hebat. Bahkan jika seorang praktisi elit bertemu dengan mereka, mereka hanya bisa menaklukkan satu simbol ancestral. Hanya pemilik simbol leluhur yang memangsa, yang bisa mengandalkan kekuatan memangsa untuk memadukan kekuatan simbol leluhur lainnya di dalam tubuhnya." Petik: "Haha, rumor ini mungkin tidak benar." Namun, di dunia ini, selain simbol leluhur yang belum muncul, pemilik simbol leluhur yang tersisa semuanya adalah praktisi terkenal dan terkenal. Aku khawatir tidak banyak orang yang berhasil mencuri simbol leluhur mereka," jawab lelaki berjubah biru itu. "Aku ingat bahwa penguasa istana kegelapan di wilayah suan utara memiliki salah satu dari delapan simbol leluhur. Simbol leluhur kegelapan itu adalah warisan sekte mereka. Dengan itu..." Istana kegelapan telah berdiri kokoh di wilayah Suan Utara selama ribuan tahun. Ying Xuanzi sedikit mengangguk sebelum melanjutkan untuk bertanya. Di masa depan, Sekte Dao kita juga akan melahirkan seorang praktisi elit yang memiliki simbol ancestral. Sekte Master percaya bahwa si kecil ini dapat memahami kitab suci kesedihan besar. Tanya lelaki berjubah biru itu dengan suara lembut. Anak ini memiliki karakter yang sangat tangguh. Dia kejam dan tegas. Namun dia tahu batasannya sendiri dan tidak berperasaan atau jahat. Meskipun tidak ada yang berhasil memahami kitab suci kesengsaraan besar dalam seratus tahun terakhir, prestasi yang dilakukan oleh si kecil ini telah mempesona banyak orang. Haha, aku pikir dia mungkin punya kesempatan. Jawab Ying Xuanzi. Tentu saja. Kita harus menunggu sampai grid desolate tablet terbuka untuk mengetahuinya. Saat ini. Para murid terbaik dari tiga aula lainnya semuanya telah berhasil memahami ketiga tulisan suci agung lainnya. Jika aula desolate masih tidak dapat menemukan seseorang yang dapat memahami kitab suci misterius desolasi besar tahun ini, itu mungkin akan jatuh ke dalam masalah. Petik 2. Meskipun lindung tidak buruk dan akan dapat mencapai terobosan lain berkat arai mengunci jiwa, murid-murid top dari tiga ruang lainnya semuanya sangat kuat. Digabungkan dengan kekuatan tiga tulisan suci besar lainnya, mungkin sulit bagi Lindung untuk mendapatkan keunggulan. Setelah semua, dia tidak akan memiliki lima buah Yuan Abadi Kuno untuk meningkatkan kemampuan tempurnya selama kompetisi. Setelah mendengar kata-kata Ying Xuanzi, pria tua berjubah biru itu menganggukkan kepalanya dengan lemah dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Ranker tertinggi dalam ujian aula akan menjadi pemimpin dari semua murid Daosek untuk kompetisi sekte besar mendatang. Dari penampilannya, Ying Xiao Xiao memiliki peluang tertinggi. Selain itu, dia adalah individu yang stabil dan reputasinya di antara empat aula tinggi. Menjadikannya kandidat yang paling cocok. Petik 2. Kompetisi Sekte Besar Ketika tiga kata ini disebutkan, kilatan gelap melintas melewati mata Ying Xuanzi. Dalam setiap kompetisi sekte besar, banyak konflik akan meletus antara para murid dari sekte Dao mereka dan mereka yang dari Gerbang Yuan. Selanjutnya, ketika kedua belah pihak tanpa ampun ketika mereka bertarung. Namun, selama bertahun-tahun, para murid Gerbang Yuan biasanya lebih kuat. Oleh karena itu, Dao sekte sering kehilangan beberapa murid mereka dalam kompetisi terbaru. Bahkan murid Sky Hall yang paling terkemuka telah dikepung dan dibunuh oleh para murid Gerbang Yuan. Gerbang Yuan, kamu sudah keterlaluan, Ying Xuanzi perlahan berkata. Matanya menatap jauh ke kejauhan saat aura dingin perlahan-lahan memenuhi udara. Pria tua berjubah biru itu terdiam sebelum akhirnya mendesah lembut. Persaingan antara sekte super selalu brutal. Meskipun Dao Sekte juga merupakan sekte super, mereka jelas lebih lemah dari Gerbang Yuan. Karenanya, sering ada yang terpaksa memberi jalan. Masing-masing dari tiga master sekte besar gerbang Yuan sama kuatnya dengan Ying Suan Selain itu, ada juga beberapa monster tua yang telah menyegel diri mereka dari dunia. Fondasi mereka benar-benar raksasa dan sombong. Tahun ketika Zhou Tong meninggal, sekte Dao hampir menyatakan perang habis-habisan di gerbang Yuan. Namun, Gagasan ini benar-benar dihancurkan dan ditindas oleh Ying Xuanzi pada akhirnya. Ini jelas menyebabkan banyak murid merasa marah. Namun, pria tua berjubah biru tahu bahwa Ying Xuanzi diam-diam berjuang dengan keputusan itu untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, Zhu Tong adalah murid yang paling ia banggakan. Aku harap si kecil ini dapat memahami kitab suci misterius kesedihan yang hebat. Jika demikian... Kita akan memiliki orang lain yang akan dapat menahannya sendiri di kompetisi sekte besar mendatang. Dikatakan bahwa ada beberapa murid Yuan Gate yang kuat kali ini. Di antara mereka, ada anggota generasi muda bernama Liu Hao. Dan orang-orang memanggilnya, Raja Yuan Kecil. Anggota generasi muda ini telah bertukar pukulan dengan seorang ahli di tahap kehidupan misterius dan berhasil melarikan diri. Prestasi seperti itu berbicara untuk dirinya sendiri. Ada beberapa individu yang mampu yang telah muncul di sekte super lainnya juga. Sebagai contoh, Ling Qingzu dari Nine Heaven Supreme Purity Palace. Dia sangat kuat dan tidak kalah dari Liu Hao sama sekali. Pria tua berjubah biru itu melanjutkan ketika cahaya yang khawatir muncul di matanya. Ketika membandingkan anggota generasi muda mereka, jelas bahwa gerbang Yuan lebih unggul. Jelas. Reputasi mereka sebagai sekte super wilayah Suan Timur memang layak. Ying Suanzi sedikit mengangguk. Dia secara alami tahu tentang detail ini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghela nafas saat ini. Dia menoleh ke arah pemuda yang beristirahat di dasar danau dan berpikir di antara anggota generasi muda dari sekte Dao. Meskipun Xiao Xiao cukup kuat, satu orang tidak bisa menahan langit sendirian. Jika Lindong dapat memahami Great Desolation Scripture dan meningkatkan kekuatannya, dia akan dapat membantu memikul bebannya. Namun, jika itu hanya mudah untuk memahami Kitab Suci Kesedihan Besar. Pelatihan Lindong berlangsung selama 10 hari penuh. Dengan jumlah energi yang tampaknya tak terbatas dari Soloking Arai Array, kekuatan Yuan dalam tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Selanjutnya, sementara yuan powernya tumbuh semakin kuat, Lindung juga bisa merasakan bahwa energi mental dalam istana niwannya juga naik dengan kecepatan yang memuaskan berkat arai mistis ini. Jelas bahwa yuan power dan energi mental Lindung telah mendapat manfaat besar. Untuk Lindong, manfaat ini datang pada saat kondisi sudah matang. Dalam pertarungan berdarah sebelumnya, meskipun dia telah menggunakan lima buah yuan abadi kuno, Beberapa esensi dan energi mereka telah meresap ke tubuhnya selama pertempuran yang intens. Oleh karena itu, dengan bantuan, arai penguncian jiwa, ia sekarang dapat meningkat dengan cepat. Oleh karena itu, latihan tenang ini berlangsung selama hampir setengah bulan sebelum kulit lindung mulai memerah. Karena gelombang demi gelombang energi mengamuk mulai memancar terus-menerus dari tubuhnya. Apakah dia akan menjalani kesengsaraan nirvana? Di tepi danau, Ying Xuanzi segera menemukan perubahan yang tidak biasa di sekitar Lindung dan tersenyum tipis. Sepertinya Lindung mendapat banyak manfaat dari sesi pelatihan ini. Bang-bang, gelombang demi gelombang fluktuasi mengamuk terus terpancar dari tubuh Lindong. Dari kejauhan, tubuh merahnya yang merah tampak seperti batu bara merah panas. Jelas, ini adalah pertanda kesengsaraan nirvana. Namun, saat kesengsaraan nirvana akan meletus, energi mental yang bersemangat tiba-tiba mulai melolong dari istana niwan Lindong. Segera, awan badai mulai menyatu di langit di atas aula besar. Angin dan kesengsaraan petir, kesengsaraan ganda, anak ini benar-benar ambisius. Petik 2, Ying Xuanzi merasa sedikit terperangah ketika mengangkat kepalanya, sebelum tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Ini menyebabkan langit-langit aula besar tiba-tiba retak terpisah, mengungkapkan langit tanpa batas di luar. Pada saat ini, awan badai sudah berkumpul saat ular perak melintas di dalam. Ini adalah kesengsaraan angin dan petir. Ying Suan Zi menatap awan yang bergelombang, sebelum dia berbalik untuk melihat lindung merah yang sekarang merah, yang saat ini sedang mengalami kesengsaraan nirvana. Dia tidak bermaksud untuk membantu lindung. Sebaliknya. Ia mengamati adegan ini dengan penuh minat. Lagi pula, dia tahu bahwa baik itu kesengsaraan nirvana atau kesengsaraan angin dan petir. Keduanya mengharuskan seseorang untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini adalah langkah mutlak yang harus dijalani seseorang. Hanya dengan menjalani percobaan seperti itu kekuatan seseorang akan benar-benar melambung. Gelombang demi gelombang energi panas dan mengamuk merah meletus seperti air banjir dari tubuh Lindong. Pada saat yang sama, api merah-merah tiba-tiba meletus dari dalam tubuh Lindong dengan suara pop sebelum dengan gila melilit di sekitarnya saat mereka dengan panik membakar. Cici. Di bawah pembakaran api merah-merah itu, kulit Lindong mulai bersinar dengan lampu hijau saat sisik hijau mulai muncul satu demi satu. Selanjutnya, di bawah pembakaran api Nirvana, yang dipadatkan dari Nirvana Ki dari tubuhnya, Lindong bisa merasakan. Naga Langit Ki, King Zi telah memberinya tanda-tanda melonggarkan. Helai energi misterius mulai memancar keluar, sebelum berasimilasi dengan otot dan tulang Lindong. Green Heaven Materialist Dragon Skill Hu King menatap sisik hijau di tubuh Lindung yang berkilauan dengan lampu hijau sebelum dia tersenyum samar dan bergumam. Dikatakan bahwa ketika seseorang benar-benar menguasai seni bela diri ini, Praktisi akan memiliki tubuh yang kuat yang dapat bersaing dengan tubuh perlombaan naga kelas tinggi. Si kecil ini benar-benar beruntung. Mengaung. Setelah Ying Xuanzi berbicara, Guntur tiba-tiba menggelegar di langit saat awan badai menghambur dan melonjak. Ular petir yang sangat tebal langsung membuka cakrawala dan meledak ke arah Lindong. Kecepatan ular kilat ini sangat cepat. Dalam sekejap, itu terbang ke aula besar sebelum dengan ganas menabrak kepala lindung. Swosh. Namun, saat ular kilat hendak menyerang lindong lubang hitam melingkar mulai memanjang dari mahkota kepalanya. Seperti jurang maut, ia menelan ular kilat mengamuk dalam satu tegukan. Ci! ci. Ketika ular kilat memasuki lubang hitam, tubuh lindung mulai bergetar hebat. Untai demi helai petir mulai melompat dan melompat pada permukaan tubuhnya, bersama dengan nyala api nirvana yang terbakar. Tampak indah dan mempesona. Setelah ular kilat bergegas ke lubang hitam, wajah lindung mulai berkedut untuk sementara waktu, sebelum mengungkapkan jejak rasa sakit, yang dengan cepat dilatih kembali beberapa saat kemudian. bum setelah petir pertama turun, awan-awan badai di awan-awan badai yang mengepul tumbuh semakin keras. Segera setelah itu, petir tebal mulai mengalir satu demi satu dalam hujan deras seperti badai petir dengan suara gemuruh yang sangat keras. Ying Xuan Zi menyilangkan tangan di belakang punggungnya saat dia mengangkat kepalanya dan mengamati tarian ular petir yang tidak teratur di aula besar. Ular petir mengamuk itu benar-benar melahap oleh lubang hitam di atas Lindong. Setelah mengalami transformasi di dalamnya, energi yang dihasilkan dikirim ke tubuh Lindong. Dengan matanya yang tajam, Ying Xuan Zi bisa mengatakan bahwa proses ini sangat lancar. Dari kelihatannya. Lindong cukup mahir dalam memanfaatkan simbol leluhur yang memangsa. Bahkan, sepertinya apa yang disebut kesusahan ganda tidak akan menimbulkan ancaman bagi Lindong. Turunnya ular petir gila dari langit berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum secara bertahap melemah. Setelah ular kilat terakhir turun, awan badai yang meresap akhirnya mulai tersebar. Sinar matahari mulai merembes melalui celah dan melewati langit-langit aula besar sebelum mendarat di tubuh Lindong di bawah cahaya matahari, tubuh merah-merah Lindung mulai pulih sedikit demi sedikit. Dalam sekejap, kelopak matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat kecemerlangan menusuk keluar dari pupil matanya. Seketika, air di sekitarnya meledak, menyebabkan gelombang besar terbentuk. Hah, Lindung menghembuskan bola kiputi dengan rasa mengamuk, dengan putaran tubuhnya ia langsung melompat keluar dari barisan besar dan mendarat di samping Ying Xuanzi. Sebelum berbicara dengan hormat, "Terima kasih banyak kepada Sekte Master. Kamu melakukan ini dengan kemampuanmu sendiri. Satu-satunya yang aku lakukan adalah menyediakan tempat untuk kamu." Jawab Ying Xuanzi dengan senyum santai. Lin Dong juga balas tersenyum. Saat dia hendak berbicara, kulitnya tiba-tiba berubah samar. Dia bisa merasakan transmisi tiba-tiba dari fluktuasi yang sangat misterius dan agung dari suatu daerah di langit. Ke arah itu, Aula Desolate, Ying Suanzi juga berbalik, melihat ke arah yang sama saat dia dengan lembut tersenyum. Tablet grid Desolate akhirnya terbuka. Sepertinya Daosek akan hidup kembali. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.